Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore menjelang petang Teman-teman Dimanapun kalian berada Semoga kita semua dalam keadaan sehat afiat. Pada sore hari ini Saya akan membuat video Di pantai Siralau Seperti yang teman-teman lihat Air laut lagi surut banyak sekali masyarakat datang mencari siput, contohnya seperti ini. teman-teman nah, saya lihat di tengah sana pun banyak lagi mencari siput. Wow, mesir teman-teman. beberapa hari ini sudah baik mulai jumlahnya masyarakat melaut banyak nelayan melaut mencari ikan mencari ikan hiu teman-teman ini kan video kita kali ini semoga bermanfaat dan Salam dari channel Batur Satak Sampai ketemu di video saya berikutnya